oke, okay, nyala kemudian kita cek bodi bodinya emang dari kemarinnya gini atau enggak nah, kemarinnya enggak ada ininya atau memang ada nah, wow. kemudian, eh. nah, bodinya, lensanya ada yang pecah atau enggak nah, bisa kemudian normal dibuka flashnya oke, okay, bisa langsung dicoba bisa motret normal berarti. Kemudian eh, autofokus dicoba. Ini eh, ditahan separuh Maka DE nyari fokus. Nah, gini. Kalau mau jepret berarti bisa, enggak rusak. Nah, sebelum dibawa harus dipastikan ini bahwa autofokusnya bisa. ya yeah. paham ya paham ah, jelas? oke okay, gitu aja